Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Prof. Fakus Solihin, PhD dan tim Entropi UGM yang sudah berkenan ingin berbagi ilmunya, pengalamannya terkait saud ini. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan, beliau ajarkan dan tim juga menjadi menjadi bekal untuk menjadi timbangan berat di Yamah bagi beliau dan keluarga beliau dan seluruh tim Entropi ini nanti rombongan. Oke, Bapak Ibu, uh, webinar kali ini uh, ada berapa yang ingin kami sampaikan uh, susunan cara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang selanjutnya sambutan dari ayah, uh, dari Yayasan Yarik, yang terakhir yaitu urayan Terkait sistem saut ini, oleh Prof. Mahfud Solin dan tim, oke, marilah, Bapak Ibu, kita buka acara pelatihan terkait saut ini dengan pembacaan umur kurosotok fatihah. Mudah Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dari Prof. dan mudah bisa bermanfaat di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita semakin menebar ilmu wakaf baik di lembaga wakaf ataupun di tataran dunia kampus Al Fatihah Selanjutnya uh, pemba Acara yang kedua yaitu pembacaan eh, ayat suci Al-Quran, yaitu dari saudari Bunga eh, Nadila Bunga Putri, yaitu dari mahasiswa akuntansi semester 6 dari Universitas Yarsi. Waktu dan tempat kami berikan kepada Bunga. Silakan Bunga. Bunga, oh sepertinya jaringan Bapak Ibu ada bunga dan... gabungan mendengar suara, suara, oke. Karena mungkin masih jaringan. Untuk acara selanjutnya uh, menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu, bapak ibu yang akan dipandu oleh uh, Sri Martiana. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Sri. sri aro sri baga indonesia hmm. Sanaa, I'm Okay, terima kasih uh, tadi kita sudah menyanyikan walaupun jaringan Bapak Ibu mohon maaf ya di luar kendali kami. Terima kasih uh, untuk selanjutnya pembacaan uh, Sariti Lawa oleh Nadila Bunga Putri waktu dan tempat kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Akuililillahi Billahi al-Shaytanir rajim. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Ya ayuhal Ladinam. Tidak ada yang tum bidain Bidainin ila ajalim musam Manfaq tubuh Tubainakum ina kumka bil adl Wala ya baka tibbum aii yak tubbaka maa ala mawu yak wal yumlil lililladi alayhi yill hak wal yatta kiwlo wala yabahas minuh say'ah fa'in kanan lezi alayhi alhaq safihan au za'ifah awla yastati'u ayyumillah wa falyumlil waliyyuh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 Allah tarutabu illa antakuna tijaratan hadirah hadiratan tudirunaha baynakum falaysa alaykum falaysa alaykum junahun Allah taktubuha wa asyidu iza tabaya tum wala yudara wa Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah se seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya. Sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan, Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah keadaannya atau tidak mampu mendiktekannya sendiri maka hendak, hendaklah walinya mendetekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada saksi dua orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai. Agar jika seorang lupa, maka seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya. Untuk batas waktunya, baik utang itu kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah. Lebih dapat menguatkan kesaksian. Dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan. Kecuali jika hal itu merupakan perdagangan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli. Dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sungguh hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepada kamu dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala Firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada saudari Nasyirah Pungakuti yang telah membacakan ayat terkait tentang tentang uh, hutang piutang yang wajib kita catat. Mudah-mudahan dengan pembacaan ayat-ayat uh, tadi lebih uh, menggetarkan hati kita untuk lebih responsibel lagi dalam hal pencatatan baik itu di lembaga wakaf ataupun uh, kita sebagai akademisi di perguruan tinggi yaitu di jurusan akuntansi. Terima kasih <tuh> Oke, okay, uh, acara selanjutnya yaitu sambutan, sambutan Eh, sambutan dari eh, dari yayasan Yari yaitu dari bapak dr. Arfan Isan M.Si waktu dan tempat kami persilakan pada beliau. Pak Arfan, silakan, Pak. Arfan, apakah suara kami terdengar? Iya, yeah, oh, dianut, oh, dianut. Baik, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama baklu. Kici dan syukur kita panjatkan kebiran Allah SWT yang telah memberikan waktu kesehatan, kesempatan untuk kita sama-sama dapat berkumpul di Zoom yang berbahagia ini dalam rangka menggali ilmu tentang Wakaf, di mana hari ini akan diangkat topik tentang uh, Sawod, sistem akuntansi Wakaf uang tunai. Shalawat barik, salam juga kita aturkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Allahumma muhammad wa'al-alimuhammad, beliau adalah panutan suri tauladan bagi kita semua sehingga kita bisa tercerahkan, terbawakan dari alam jahiliyah kepada alam yang terang benderang, alam Islam, alam ilmu pengetahuan yang saya hormati tentunya Prof Mahfud selaku narasumber yang sudah hadir bersama kita di siang hari ini. Semoga sehat walafiat Prof. Yang saya hormati tentunya juga Pak Luqman Hamdani selaku komisioner untuk wakaf ya di lembaga wakaf-wakaf yang saya lihat ada berkembang di DRC di juga dan sebagainya yang kami banggakan tentunya adik mahasiswa Bapak-Ibu peserta webinar wakaf nasional pelatihan dan penampingan saud Siti tim si wakaf uang tunai Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap semangat dalam menjalani ibadah puasa sampai akhir Ramadan nanti. Nah, kita tahu bahwa wakaf mulai dibidik dan berkembang pada saat ini ya, sudah mulai agak terpisah dengan zakat. Pengelolaannya sehingga uh, wakaf ini, dalam dua tahun belakangan ini, ya, di uh, dikuatkan oleh pemerintah. Maka, wakaf ini mulai berkembang dan mulai banyak lembaga-lembaga wakaf yang hadir, muncul di tengah-tengah kita untuk memberikan yang terbaik bagi umat Islam ya. nah kita lihat memang bagaimana wakaf itu memberikan dampak yang cukup besar bagi umat utamanya dalam sistem wakaf ini kita lihat bagaimana pemerintah Aceh ya kerajaan Aceh waktu itu mewakafkan tanah di Arab Saudi yang sampai sekarang itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Aceh apabila berhaji dan sebagainya nah ini menjadi sesuatu yang menarik wakaf ini karena ini adalah pengelolaannya untuk umat ya berbagi dengan umat dan menjadi hak milik umat oleh karena itu tentunya dibutuhkan juga transparansi dalam hal pengelolaan uh, lembaga wakaf ini sekarang uh, badan, badan wakaf Indonesia (BWI) juga sudah uh, menetapkan aturan-aturan untuk membuat lembaga wakaf itu mesti ada Najir wakaf dan sebagainya nah, oleh karena itu untuk menjamin uh, transparansi dan akuntabilitas tentang pengelolaan wakaf ini Prof Mahfud nanti akan menyampaikan bagaimana saud sistem akuntansi wakaf uang tunai ini uh, beroperasi berjalan sehingga mudah bagi kita dalam hal menilai kemudian melaksanakan uh, sistem wakaf uang tunai ini dan oleh karena itu dengan uh, hadirnya Pro Mahfud tentunya kita akan menggali potensi keilmuan bidang saud ini dan kepada juga para narasumber yang sudah hadir mesti harus bertanya lebih jauh nanti menggali keilmuan dari Pro Mahfud. barangkali itu yang bisa saya sampaikan kebetulan ini juga sedang ada kegiatan ya sedang ada kegiatan jadi tidak bisa berlama-lama dengan mengucapkan bismillahirrohmanirrohim webinar wakab nasional pelatihan dan pengembangan saus sisi makutan siwakab uang tunai Ini kita buka bismillahirrohmanirroh wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Doktor Arfan Ihsan M.Sc selaku Ketua Yayasan Yayasan Yarif yang telah memberikan welcome speech kait pelatihan dan pendampingan tadi. Terima kasih. Oke okay, acara selanjutnya Bapak Ibu yaitu acara inti yaitu pelatihan dan pendampingan akuntansi saud yaitu oleh Bapak Profesor Dr. Mahfud Solegian, PhD, dan Tim Entropi. Sebelumnya, akan kami uraikan beberapa uh, CV dari uh, Prof. Mahfud. Nama beliau yaitu Prof. Mahfud, SE, MICC, PhD, AK, dan CA. Beliau uh, dilahirkan di Klaten 8 Juni tahun 1973. Beliau, uh, beliau adalah guru besar di UGM ya Bapak-Ibu ya. Terus uh, untuk saat ini uh, tempat tanggal beliau ada di Yogyakarta uh, ya bapak ibu ya. Untuk uh, nomor HP beliau 08112534165. Nah uh, pengalaman akademik pasti kita sudah familiar sekali dengan beliau dari beliau uh, S1 di UGM tahun 93 sampai 98 mengambil akuntansi. S dua di University Western uh, Australia 2001 ribu S 3 University uh, Bradford dari 2006 ribu sampai dua dan hingga hanya ini dan uh, tulisan beliau sudah banyak bapak ibu ya terkait akuntansi luar biasa uh, salah, salah, sebetulnya banyak ya cuma kami uh, uraikan sedikit aja ya. Uh, yang, yang paling terbaru tahun 2022 beliau membuat uh, IWN, Indeks Wakaf Nasional gitu. Uh, sudah diluncing juga oleh BWI gitu dan uh, beliau adalah salah satu uh, pionirnya gitu, tim founder juga dari IWN gitu, Indeks Wakaf Nasional karena uh, IWN kita agak kecil karena beliau mengukur bagaimana uh, agar pengolahan wakaf ini semakin maksimal gitu terkait literasi pelaporan, dan lain. Tahun 2022 eh uh, 2020, maaf ibu. Selanjutnya uh, beliau juga tahun 2001 uh, beliau uh, mendapatkan dana kepada LPDP dan membuat sistem sistem saut ini ya, bapak ibu ya, sistem uh, saut ini dan sudah beliau gibahkan di BWI. Oh ini beliau luar biasa gitu. Bahkan total ini besar bapak ibu, 2,15 miliar ini sungguh-sungguh luar biasa. Tapi impactnya terhadap lembaga wakaf luar biasa bapak ibu gitu. Bagaimana sistem saut ini beliau dan tim Entropi uh, buat dan sudah diwakafkan dan BWI dan hampir uh, beberapa lembaga sudah menggunakan terkait uh, saut ini, Bapak Ibu. Karena lagi-lagi sistem saut ini sudah terintegrasi dengan akuntansi 2 Bapak Ibu ya, yang terkait wakaf. Pelatihannya, Masya Allah beliau juga sudah banyak ya. Kami baca yang yang terbaru-baru saja, Bapak Ibu ya. Soalnya kalau dibacakan, kayaknya tidak akan ini, Bapak. Penyusunan standar biaya 2016. Terus juga beliau juga pelatihan diskursus keuangan daerah penghapusan penjualan aset daerah 2019. Wah ini sudah di ini su, uh, sudah begitu banyak Bapak-Ibu. Mungkin itu saja Bapak-Ibu uh, CV singkat dari beliau. Uh, kurang lebih mohon maaf, uh, waktu dan tempat kami berikan kepada Prof. Mopo PSD, dan Tim Entropi. Silahkan Prof. Terima kasih, Pak Hamdan. Suara saya di... Agak-agak ini, Prof. Resek, resek Prof. Dikit, Prof. Mungkin jaringan juga, Prof. Ya, memang lagi ini jaringan. Saya mau... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. maaf nanti sempat terpotong. Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, terutama ya, Pak Arfan yang kami hormati. terima kasih apa namanya atas perselenggarannya acara BATAS yang hari ini. Juga kepada semua Bapak-Ibu hadirin dan hadirat yang sudah meluangkan waktu, insya Allah kita semua belum lalu dalam kebaikan. Yang pertama, saya mohon maaf tidak off cam karena tadi terlempar keluar ya. Kemudian yang kedua, saya memperkenalkan diri, di sini saya dengan tim Intropi,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 Mas Bagas ini adalah programmer sahabat ini. Nanti nanti secara detail akan disampaikan tim. saya memberikan pengantar bisa ada. Jadi saya tidak akan memberikan masak satu dua. Karena ya, itu sudah bung semai kami ya untuk memberikan kemudahan kepada berdampak bunga luar biasa ya. Ayat yang panjang tadi tapi ada satu potongan dan janganlah kamu persulit ya orang yang menulis oleh yang berkati Nah itu jadi salah satu tujuannya itu jadi karena saya di dibuat sertifikasi syariah sudah membuat standar ya bertanggung jawab untuk implementasinya meskipun ada KASDI di sana ya di AI. Nah bapak ibu sawo sistem akuntansi Wakaf uang tunai ini adalah web application itu untuk akuntansi wakaf uang tunai, bukan wakaf yang menyeluruh. Jadi insya Allah yang menyeluruh kita rencana untuk dikembangkan tahun depan, yang covernya lebih luas, maka kita beri nama SAMAWI, Sistem Akuntansi Wakaf Indonesia, nanti akan mencoba memasukkan termasuk wakaf tanah, saham, dan lain sebagainya yang kita coba Nah, terkait dengan sawut ini, beberapa prinsip, satu, kami menggunakan pendekatan formulir. Jadi, para nabir wakaf tidak perlu tahu debit kredit, tetapi cukup memasukkan transaksi di formulir, nanti aplikasi yang akan menjurnal, memposting, sampai menghasilkan laporan keuangan. Nah, tentu saja kalau catatan atas laporan keuangan itu harus dibaca sendiri, ya Pak? ditulis sendiri, akan ya, ada beberapa judgment, mana yang perlu dilaporkan, mana yang tidak. Kemudian yang kedua, sawut ini kita desain fleksibel. Artinya kita sudah memberikan template, tetapi kami mengakomodasi ya kebutuhan masing-masing nazir. Jadi, chart of account-nya itu kami sudah buatkan yang dasar, ya sudah ada, tetapi tidak menutup kemungkinan jika sebuah Lembaga apakah punya kebijakan akuntansi yang berbeda, termasuk di dalamnya nama akunnya juga masih bisa diganti. Termasuk kegiatan, aktivitasnya. Ya, jadi untuk saat ini memang sementara yang kami prioritaskan adalah untuk pemberdayaan ekonomi umat, ya, karena kontraknya dengan LPDP adalah bagaimana kami bisa membantu para pengusaha. Super mikro, mikro kecil dan menengah ya. Kalau menengah mungkin itu bisa sendirian. Terutama mikro dan super mikro itu. Tetapi kita tahu bahwa itu bisa untuk kesehatan, pendidikan, dakwah dan lain sebagainya. Itu sangat fleksibel itu bisa dikembangkan. Nah, kemudian berikutnya, Alhamdulillah atas dua bapak ibu ya, Pak Lukman Hamdani yang begitu intens mengikuti perkembangan saud. Saud sekarang sudah ada sawut Edu. Jadi kami menyebutnya saud Nabil dan saud Edu. Sawut nawi itu adalah sawut yang akan dipakai para nawi untuk ya mencatat dan melaporkan aktivitasnya, termasuk asetnya dan lain sebagainya ya saya sebut aktivitas artinya ya empat laporan keuangan itu. Uh, tetapi juga sawut edu, sawut edu itu adalah sawut yang digunakan untuk pelatihan begini atau nanti kalau bapak Ibu dosen melakukan pengabdian masyarakat ya pengabdian masyarakat membina para mahasiswa nanti sekarang menggunakan sabut edu ini atau nanti kalau bapak ibu pengasuh akuntansi syariah khususnya di materi akuntansi peraka juga bisa menggunakan sabut edu sehingga mahasiswa harus melakukan kegiatan seperti biasa ya jadi menjurnal dan lain sebagainya jadi sabut ini arahnya adalah untuk pengabdian masyarakat dan untuk pembelajaran di kelas. Jadi kalau untuk pengajaran bagi mahasiswa melakukan penjurnalan, posting, dan seterusnya. Ya. Nah, Bapak Ibu nanti bisa memantau, memonitor melakukan lewat aplikasi. Karena sudah secara resmi sampai TOT kan, ya. Informasi dari Pak Luqman, ada beberapa nah, akan kami Bapak Ibu, nanti setelah pelatihan ini Bapak Ibu mendampingi para nahbir ataupun Bapak Ibu sudah diset oleh hatian dan teman-teman ya, supaya Bapak Ibu bisa mengakses tapi ini nanti akan kami hapus dari database setelah lebaran Nah, jadi nanti silahkan di sela-sela Tadarus, ya, ayat-ayat Kaudiah, mungkin juga Tadarus, ayat-ayat Kaudiah, yaitu sawut ini, yata, buka web, kemudian ada transaksi, kemudian dicoba, di-entry, nanti dilihat laporan keuangannya dan lain sebagainya. Nah, nanti setelah Idul Fitri, Bapak-Ibu, kami persilahkan untuk meminta full akses, itu kami persilahkan, karena memang dan disampaikan Pak Lukman aplikan ya. Cuman kan kami harus. nanti silakan mendaftar API dan ya, tim nanti akan berkoordinasi dengan Pak Lukman tapi mohon nanti disertakan satu lembar wakaf yang akan dibina begitu ya yang dibina sehingga harapan kita kita sama-sama mendapatkan amal jariyah dan insya Allah bertemu di jannah firdaus Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini jangka panjang begitu ya bapak ibu sebagai pengantar nanti sekali lagi karena waktu kita kurang dari dua jam nah, nanti nggak selesai semua transaksi tapi apiya sudah menyiapkan beberapa materi yang bisa diakses kemudian setelah idul fitri kalau bapak ibu mau membina nabil wakaf nanti akan diberi full akses ya termasuk lembaga wakafnya kira begitu ya Pak Hantan, ini langsung kepada Pia, Dian, dan Mas Bagas, waktu langsung saya berikan, Pak Lukman sudah memberi akses pada Anda untuk share screen, sudah jadikan co-host. Terima kasih, silakan dilanjutkan Pak Baik, Baik, maturnum Pak Mahfud, ini saya langsung share screen deh, apakah share screen saya sudah terlihat, Bapak-Ibu? Halo guys, nama gue Yulis Nekziks, agent favorit ya baik jika sudah terlihat mungkin langsung saja Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Bapak Ibu semuanya perkenankanlah kami deh. Uh, tim entropi di bawah bimbingan Prof. Maksud mendemonstrasikan serta nanti mengajak dan membimbing Bapak Ibu untuk ikut serta mencoba jadi insya Allah, tidak hanya melihat di saja fitur-fitur dari SaWut tapi juga Bapak Ibu kami ajak dan berikan akses untuk ikut coba mengeksplor fitur dari SaWut. Untuk bahan pelatihan juga sudah kami persiapkan khusus untuk per pelatihan pada siang hari ini bisa diakses nih ini juga sudah dikirimkan di oh ini akan dikirimkan di kolom chat di s.id/pelatihan-sawut. Oh, yeah. silakan bapak ibu bisa mengakses bahan pelatihan tersebut di asid pelatihan saud lwg di bahan tersebut kami sudah menyiapkan beberapa file yang akan dipergunakan untuk bahan pelatihan hari ini maupun juga bekal Bapak-Ibu untuk nanti mempelajari aplikasi saus secara mandiri, maupun untuk penggunaannya nanti, baik sebagai pendamping nantir, maupun juga sebagai dosen yang nanti menjadi bahan ajarnya kepada mahasiswa. Sebagai bekal utama, kami menyediakan beberapa file, yaitu buku panduan aplikasi SAWD. monggo ini bisa diakses, di dalam file tersebut kami menyediakan versi e-booknya, PDF ini sudah lengkap terkait bahan-bahan uh, untuk mengakses aplikasi sawot, termasuk juga komponen-komponen apa saja yang perlu dipersiapkan untuk Bapak-Ibu mengakses aplikasi sawot. Selain itu juga, untuk tampilan yang lebih visual, kami juga menyediakan video tutorial. Ini di YouTube kami, bisa diakses di s.id.s.tutorialsawot. Ini juga sudah ada di bahan pelatihan, jadi di bahan pelatihan ini sudah Include semuanya sudah mencakup semua bahan-bahan. Tinggal nanti bapak ibu siapkan mengakses, mau membaca buku pelatihan ya ada bukunya, mau melihat video tutorial juga sudah ada videonya. Demikian. Selain itu juga kami juga ada website. Di website itu juga sebagai bahan penghubung juga bapak ibu ingin mengakses informasi yang lebih detail terkait sawut maupun uh, aplikasi-aplikasi keluaran dari tim entropi lainnya. Kemudian untuk pelatihan hari ini, kami menyediakan tiga file pelatihan khusus. Yang pertama, kode lembaga yang nanti akan menjadi bahan untuk Bapak Ibu masukkan di aplikasi sawut. Kemudian informasi pelatihan yang setelah ini akan saya tampilkan dan juga ilustrasi transaksi yang akan Bapak ibu, coba secara bersama-sama. Nah, yang pertama, sebelum bapak ibu mencoba aplikasi saud, alangkah baiknya kita mencoba dasar-dasar aplikasi sahut itu seperti apa. Kemudian, komponen-komponen apa saja yang perlu bapak ibu persiapkan sebelum mengakses aplikasi sahut? Melanjutkan informasi dari Prof. Mahfud sebelumnya. Jadi, aplikasi sahut ini pada... Awalnya memang dikembangkan khusus untuk ngawir. Namun seiring berjalannya waktu, kami juga mencoba memenuhi kebutuhan yang hadir. Selain ada aplikasi saud untuk ngawir, juga ada aplikasi saud sebagai bahan edukasi, verso edukasi. Dan verso edukasi ini menarik jadi tidak hanya untuk mahasiswa, tapi sebagai bahannya dosen pengabdian masyarakat khususnya untuk menjadi pendamping nadir yang tadi telah ceritakan oleh mahfud Karena pada hari ini